Oke, Pak. Kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi video yang bukan saat kalian masukin ke Vegas, ya, atau mungkin kualitasnya ancur kayak gitu. Dan saat kalian rekam, misalnya kalian rekam dengan kualitas yang bagus, dan kalian, misalnya saat kalian preview di Windows Explorer juga bagus gitu ya dan kalau kalian misalnya lihat di sini juga nggak tahu bakal kelihatan atau enggak ini uh, sedikit bukan aja sih apalagi kalau mungkin saya preview gitu ya di monitor uh, kedua saya gitu itu jadi uh, bukan gitu dan saat saya lihat videonya di Windows Explorer ternyata bagus-bagus aja gitu dan masalahnya adalah pada uh, resolusi preset yang kalian pakai di sini kalian bisa melihat juga nih projectnya adalah 1280 kali 720 kalau kalian merekam video yang 19.20 kali 10.80 gitu kan dan kalian downscale ke 7.20 gitu itu nanti hasilnya bakal jadi kayak gini bakal jadi buram dan untuk cara mengatasinya kalian bisa ke lambang gear ini kalau kalian pakai Vegas 14 atau kalau kalian pakai Vegas 15 atau di atasnya gitu ya kalian bisa klik aja pokoknya yang lambang gear ini kalian klik aja dan kalian bisa uh, atur untuk yang lebarnya dan untuk tingginya ya dan lebarnya di sini kalian cocokin aja sama video kalian gitu ya lebarnya berapa karena saya merekam dengan uh, full HD gitu jadi 1920 kali 1080 ya setelah itu kalian bisa klik play aja atau oke okay mungkin bisa aja dan kalian bisa lihat lagi gitu ya, untuk contohnya di sini uh, kualitasnya udah lebih baik gitu dan walaupun yang tadi sebelumnya kan saya udah setting dengan previewnya yang full ya bukan yang draft atau mungkin yang draft quarter gitu bukan ini udah preview yang full tapi masih hancur ya gitu untuk hasilnya gitu untuk uh, previewnya itu adalah masalah pada resolusi intinya. Jadi kalian harus pastiin aja untuk resolusinya sama. Kalau resolusi kalian, kalian kekam di tujuh dua pastiin untuk projectnya adalah 1280 belas delapan kali tujuh Jangan sembilan belas dua kali sepuluh karena uh, di upscale itu jadi jelek juga sih. Ya. Setahu saya gitu, kalau di upscale jadi jelek, kalau di downscale juga jadi jelek gitu. Jadi kayak tadi kan kalau di downscale. Jadi yang resolusinya 1080 delapan tapi kalian presetnya adalah tujuh puluh gitu dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks sokecing bye bye